Iya, kita sekarang ada di mana nih? Hmm, ya mungkin kalian tahu lah, aku bakal mainin apa? Yap, betul sekali, gua bakal mainin Skyblock. Yeay Apa sih anjing gak jelas bangsat? Ya, dan kali ini gua bakalan main Skyblock ya. Ya bisa kalian lihat, anjing. Ya, bisa kalian lihat ya. Hmm, semutnya lanjai banget. Ini, kalau misalkan sambil record, tuh FPS-nya cuma dapet 40-an, ya, guys. Tapi, kalau misalkan nggak sambil record gini, ya, nggak sambil di record gini, dapetin 60, beh mantap sih. Jadi, ya, bisa dibilang, gue bakal mulai seri Skyblock ini, ya, lanjut sampai tamat, lah, bisa dibilang ya tadi mau ngajak temen cuman karena ada kendala jadinya tidak bisa baru sendiri aja ya cuy Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai seriesnya tapi sebelum itu kita sepertinya harus nunggu siang dulu deh guys nah agak lama sih tapi nggak papa lah oke, oke, oke kita mulai ya guys oke Kali ini kita akan mulai ya guys Oke okay, pertama-tama Kita lihat dulu Oh ada buku nih Skyblock PE by Tomilom Original Anjay Challenge Tracker Oke okay, kita ba kita baca dulu ya Welcome to Skyblock PE 1.2 by Tomilom Original by Noclerodis Pungentang Yolah Bawah Teorosa tai. Oke okay, oke okay, oke okay. yang kedua kita lihat jalan trigger nah, ini apa guys eh uh, koko bingung ini ya atau ah, udah aku bingung dah. kita ngikutin cara di YouTube aja seperti biasa lava ice ya seperti biasa astaro di sini hancurin geser kita ukur lava di sini deh guys nah lava di sini ininya bolongin nah jadi mantap sih ini kita simpan dulu aja soalnya tanah di sini penting al -habit. jadi Ya, seperti biasa, seperti biasa main seru Itu pertama-tama ngambil kayu dulu. Ah, ya, ah, gobloknya kayunya malah jatuh lagi. Ah, bodoh banget anjir, ngamuk dulu dah. Ya, anjing rugi satu dong. Tahi-tahi. Soalnya sini kayu susah cuy, harus tanam lagi. Kalau misalkan ada bijinya. Eh, gigi sih benih bobroknya ini, kok ini nggak tumbuh tumbuh ya guys ini? Gimana sih guys dapat benihnya? Ya, aduh, jatuh lagi, ah anjing ini, kalau berniat itu loh, kok malah jatuh sih? ayo hey dong, muncul dong, ayo hey dong jangan jatuh lagi kalau ada Ih, bodoh malah jatuh ah ah An... anjing anjing kok jatuh lagi sih ah bodohnya bodohnya meninam butik dulu ya, gitu, gitu, dah Kita ambil batu seperti biasa ah batunya mana aja nih guys bikin tekek batu. Nah tekek tuh batu guys, jangan kayu. Anjing. Kuber. Nah guys ini cara dapetin benihnya gimana ya? udah tadi dua jatuh loh guys. Mana ya? Rugi juga, enggak ada kesediaan kayu lagi. anjing dari tadi batunya kelapa mulu ah anjing please lah masa nggak jatuh sih hai dong kemuan, ah Alhamdulillah akhirnya dapat, ah mantap dua kita simpan dulu kita simpan dulu ini bahaya ini bahaya ini, ini kalau sampai jatuh bahaya sih setelah sekian nama tuh kalau misalkan dua ngaja tuh udah tuh guys empat totalnya. Kita nanti kita akan perlu wilayah dulu. <tuh> oh, ini ini pengen ya. Tapi kita jadi Iko ngeri ini kita lihat. oh ini petra ini ntar. Ih injur dong. Hmm, kita berawas nih di sini aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ih bedrock terus jangan terus seperti wah bi jangan jangan ini, eh harusnya jangan buatnya jangan di sini harusnya, is bodohnya, bodohnya Asuh, asuh. ya Oh malah ancur lagi sini gua gimana Oh iya kan kau harus eh ah. enggak ada lagi gua ini sebenarnya gua masih kalau pertama kali sih ya nonton YouTube YouTube itu kok kayak gampang gitu pasti cobain mm. brah bisa ternyata tanahnya kita amati dulu batu, setinggi eh mustahilnya mana ini, wah muncul lagi lagi, oh ya guys nanti juga gue bakal ke sana ya ke sebelah sono ya gak bakal kelihatan karena dari distance nya gua kecilin sebentar gua gedein dulu nah kita akan ke nah kelihatan kan guys oh ke sebelah sana ya dan ke sebelah sana yang enggak ada sebelah sana mau. ya nanti kita bakalan oh apa kita gedein aja gitu slab ya mumpung batu kita udah banyak nanti set kita gedein set. Ini sleepnya nya taruh satu takutku jatuh nanti bahaya coy nanti ini aduh, aduh. Uy, anjing merinding gini nanti kita kasih ini ih <tuh> anjing goblok naruh di bawah dong eh kok kamu naruh sih? Oke okay, terus terus anjing kocet kocet dong. Oke. Okay. Terus. Nah, kalau misalkan lama maka gua skip ya soalnya ini jauh, guys. Ya. masih jauh lagi. Mana batunya kurang. Nah, lari-lari -lari mengejar mimpi. Bismillah enggak jatuh bilang aja tuh ore. nah ini kita jalan lagi oke oke oke kita jalan lagi nah, ini kok gini rugi masalahnya itu guys kalau misalkan gua lari jatuh kan meninggal hilang barang-barangnya ya mending gua gini aja nah udah sampai Nah sudah sampai, kita terus sedikit lagi gini terus terus terus terus terus. Oke udah sampai, ini dia udah sampai. Dorong nggak ada apa, -apa. oh di ambil guys, oh, adjustnya juga kalian nana. Kau ngambil tuh jangan tanggung tanggung guys, harus semuanya. Jiwa malingku keluar. <laughs> nah nice. Oke kita balik ya guys. Buah anjing mau miring gini cok. Pelan pelan aja dah guys. Takut mati gue nih, ada obatin dia nih soalnya. Luh lapar lagi. Aduh. Nah. Oke okay guys, dikit lagi bakalan nyampe nih. Semoga gak mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. lima 5 4 3. Nah, ini kepanjangan gitu nih. Oke, okay, udah sampai. Kita mahnin dulu di semuanya. Jangan sampai ada yang hilang, ngejatuh, atau gimana apa. Nanti nextnya bijinya bakalan gua tanam, and next nanti bukan next ini bisa Nah, ini kan case-nya jadi lega, gimana? Nah, sebenernya nunggu malam gua bakalan nguli-nguli muli apa, ngempati. Ada yang nge-spawn nge-spawn. Hmm, spider sana. Hey. Eh, hey, sini. Eh, hey, benar-benar bentar, bentar. Gua butuh string nih. Aku bakal dia. Semoga nggak ada mob lagi yang lain. Ah, ih bodoh malah jatuh lagi. Ish bodoh banget anjir nah, Kita bakalan tolong, tolol tolol tol. Eh untungnya gua gak nyimpan barang-barang loh. nah jatuh lagi. Hmm. Eh ada yang sepaun -sepau di sana? Apa itu? Skele eh. Di situ yang nge-spawn skeleton sama apa itu? Kayaknya enderman itu. Eh, ya enderman bukan sih? Iya, ya, itu enderman. Wah, bahaya sih kalau ada nge-spawn nge-spawn di sini nih. enderman bisa nggak ke sini ya, enggak? itu yang endermennya dua hmm bisa ngeliat gak endermennya oh ya dua dong endermennya bisa ngeliat gak ya dia kok gak bisa ngeliat sih guys dia hmm. astaga creeper basono dong alah ngejar lagi tai Anjing, anjing malah ngejar dong. Nah, mampus lo jatuh. Kok ngalak ya? Render distance-nya kayaknya roh gede. Kita buka kecilin dulu. Nah, eh, eh bener dong ada buah. Dudu dudu dudu. Kita gerak pelan pelan. Oh shit. <Sess> tolol malah jatuh lu skeletonnya ada lagi rumah sana ini endermennya nyerang guys Oh enggak dong jatuh dia Oke okay. kita satu lagi nih yang kita iniin eh eh ah goblok malah jatuh anjing ya hilang pikir gua dong loh kok ngasih di sini gak jelas. Ih. Oke okay, lah udah. Kita buat aja yang baru. Baterai saya habis, guys. Jadi ya, mungkin sampai sini dulu aja ya. Mungkin kedepannya gue gua nggak bakalan tolol kayaknya sama kayak tadi. Kayaknya ya, gua nggak tahu bakal tolol lagi apa enggak. Nah, kan kan kan kan kan kan, kan. tolol kan. Ah. Anjing anjing. Ya, enggak tahu sih. Ah, Allah salah pencet. Wah, enggak tahu sih, guys. Bakalan troll lagi Tuh, enggak yang penting sih. Kedepannya gue bakal ada peningkatan deh. Ntar aja lihat, ya. Enggak bakal ngancir atau apa. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.